Assalamualaikum, sahabat sinergi. Baiklah, pada kali ini uh, tepatnya di Desa Sumber Hidup kita berkunjung di lahannya Pak Suherman, Suherman bersama dengan uh, leader kita, Pak Ilyas dan uh, Pak Musa. Uh, silakan, Pak Ilyas, monggo mau diapakan. Oke, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat sore, sahabat sinergi. Uh, jumpa lagi dengan saya video kali ini uh, pengaplikasian pupuk ekofarming pada tanaman padi uh, dengan lahan Bapak Suherman. Di sini kita akan sedikit berbagi manfaat tentang manfaat pupuk ekofarming itu sendiri di lahan Bapak Suherman dan bisa dibandingkan dengan nanti uh, di lahan yang tidak memakai ekofarming. Uh, dengan Bapak Suherman, Pak Suherman ini pakai pupuk eco farming sudah habis berapa botol ini? Satu botol untuk dua kali penyemprotan. Ya? Satu botol untuk dua kali penyemprotan. <tuh> uh, kita lihat di sini tanaman nya <tuh> sudah tinggi tanpa pemakaian kimia, baik dari uh, fungisida ataupun Insektisida. insektisidanya. Tapi kita lihat di sini tanaman sudah terlihat sangat subur dibandingkan dengan uh, lahan sebelah punya bapak sabar ini dia sudah memakai pupuk berapa kuintal pak herman 7 karung 3 kuintal setengah uh, tiga kuintal setengah dan sudah memakai uh, racun rumput untuk menanggulangi gulma kita bisa hitung sendiri berapa uh, selisih antara pemakaian pupuk ekofarming dan pemakaian pupuk kimia sudah sangat jelas di sini lahan bapak Soehirman tanpa pemakaian pupuk kimia ataupun racun kimia sudah bisa menyamai yang memakai pupuk kimia yang pada saat ini sudah memakai e, tiga kuintal setengah Pada tanaman padinya e, ada istilahnya manfaat lain nggak selain untuk e, Tanaman mungkin untuk hama atau lain sebagainya, Pak Herman. Kemarin yang kita herankan itu waktu di rumput, ya, ha? waktu ada hujan pertama itu ada serangan hama tikus. Ya, ini yang punya adik ini padinya, dia itu dimakan ha? rumputnya juga banyak, cuman rumputnya tidak dimakan. Nah, kita yang pakai eco farming ini ha? dia malah makan rumputnya, ha? padinya enggak termakan gitu loh. Oh, jadi pemakaian pupuk eco farming selain mencet. Uh, <tuh> Menambah kesuburan tanaman, menurut pengakuan Bapak Suherman, hama tikus pun akan menghindari tanaman iya, yang iya, iya, memakai pupuk ekofarming. farming. Iya, Jadi, rekan-rekan er, sahabat petani sudah dibuktikan oleh Bapak Suherman, tidak hanya untuk menyuburkan tanaman, dan bisa juga untuk mencegah hama-hama tikus. Dan ini sudah disemprot. Er, Obat ulat belum, Pak. Herman? Sama sekali. Sama sekali belum tersentuh bahan kimia, Nyate, Pak. Ini sekitar baru tiga hari, hmm. sudah nyemprot. Nah, kalau yang kimia. bapak sabar ini sudah uh, menggunakan obat-obat ulat uh, insektisida. Masih banyak tanaman-tanaman daun yang ini, Pak. Yang masih bekas terserang ulat di sini, daunnya pada bolong-bolong. Uh, banyak sekali masih uh, akibat uh, hama ulat yang di... kalau di pupuk ekofarming itu sendiri kita bisa lihat pak disini sangat daunnya mulus nah, lambai ya tegak semua, tegak semua hmm, sedangkan keras. yang lebih keras tegak semua kemudian yang pakai pupuk kimia kita lihat itu Ening sangat lembut. lembut kemudian daunnya tidak tegak jadi mungkin untuk para petani yang khususnya berdomisili di Muara Telang dan sekitarnya kita dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi mempunyai produk ini eco farming yang sudah terbukti manfaatnya untuk membantu petani dalam pengolahan lahan pertanian. Dan semoga nantinya hasil panen di tempat Bapak Suherman ini bisa meningkat tentunya dan berkah. Amin. Jadi oke, okay, mungkin itu video pada kali ini. Saya Ilyas Mitra Sinergi mengajak kepada semua sahabat petani, marilah kita Pakai pupuk ekofarming dengan satu alasan penghematan biaya, kemudian hasil meningkat. Hasil akan meningkat. Amin. Salam sinergi, ku berkah. No riba. Yes, oke okay, sahabat sendiri. Nah, itulah uh, testimoni dari kawan-kawan yang ada di jambul hidup. Uh, ternyata memang luar biasa. Eco farming. bisa dilihat sendiri. Ini dua kali pengupukan Insya Allah nanti sampai tiga kali Dan keempat kalinya ya pak ya. Nanti mungkin bisa lebih baik Dari ini lagi Dan mungkin akan mendapat hasil Yang lebih banyak Meningkat dibandingkan dengan pupuk kimia Sekian saya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh